Halo teman-teman, ini lagu terbaru kita judulnya Lali lagi dari The Konadman. Tuwa Tak tahu ke aku pergi yang pasti sendiri hidup tak hidup rasa korban cinta di masa muda, mengapa aku begini? Jadi seorang lelaki yang tak hati-hati memakai hati, jadi korban bercinta di masa muda. y ama